Oke jadi di video kali ini saya akan mengulik satu rahasia <laughs> rahasia. nggak jadi kemarin ya di video yang delapan hal yang mungkin belum kalian ketahui di Call Driving Indonesia itu ada yang komentar namanya dari Davin Putra Arkana dia bilang kalau uh, di kios ZN kalau di Call Driving Indonesia itu kayak distro ya distro pakaian baju celana dan semacamnya. Kalau di ru ada ruangan ruangan rahasia di ZioN Abang ke ZioN terus ke belakang orang yang namanya Ziova Dan abang jalan terus saja Pasti bisa masuk ke ruangan rahasia tersebut Hmm apakah benar ada ruangan rahasia di ZioN? Uh, ZioN itu di Pulau Bali ya teman-teman buat yang belum tahu Jadi kita langsung aja menuju ke Bali kalau begitu Dan kita naik mobil kesayangan saya Gak ini mobil ini ya MBV Kalau beneran ada ruangan rahasia di ZON Wah ini harusnya masuk ke dalam daftar yang video yang ini ya Yang kemarin ya oke, Kita langsung saja masuk ke kapal ferry ini Untuk menuju ke pulau Bali Oke kita parkir sini saja Nah oke sekarang kita sudah dari pulau Bali Dan kita spawn mobil aja kali ya Ke kanan ya Kayaknya atau ke kiri ya Ke kanan ya lebih cepet Karena kanan adalah jalan kebaikan Dan kiri adalah jalan Saiton Woi jalannya turunan coy Kenceng Eh nggak bisa ngeram Ya kelewatan gitu Tempatnya nggak bisa ngerem. Nah Katanya di belakang Eh di belakang ya Di belakangnya si Karakter Ziova ini Sebentar Apa ini ada SMS ZioN katanya di belakang Ziova Ziova ini ya ini orangnya bisa diklik nih? bisa. Di belakang sini, gak bisa cuy Mana tuh eh, Nyangkut. Mana? nggak bisa. Oke, tapi kakinya masuk sparoh. tuh kakinya masuk sparoh. Eh, lu Uh, oh, eh iya bener loh ada ruangan di sini. Oke, Ziova was here. Apa nih? Diklik, udah bisa. Bentar, bentar. Oh iya cuy, ternyata ada ruangan rahasia di sini. Wah, wah baru tahu saya ada ruangan seperti ini di sini. harusnya bisa masuk ke dalam list yang kemarin nih, video yang kemarin nih. Tapi karena terlanjur ya, udah <��issanlah> saya buatkan video terpisah saja ini. Nanti judulnya saya menemukan ruangan di sini, ya kan? ala thumbnail zaman now gitu, kasih emoticon yang kayak gini, ya kan? <small noise> Oke, okay. uh, nah ini masuknya agak susah, jadi kalian lompat ya, spasi, spasi, terus spasi terus sambil jalan ke depan maju ya. Tuh, kalian menemukan tempat ini. Uh, oh, ini bisa jadi tempat persembunyian juga nih. Oke, okay. ntar saya penasaran kalau di luar gimana ya. Oh, nggak ada eh, tapi di sini ada tambalan gini loh. Dia ada kotak gitu, kelihatan nggak sih tuh teksturnya beda, Pak. Jadi kalau di sini cahayanya nggak uh, mantul ya, kalau di sini tuh reflectionnya. reflection-nya beda. Oh gitu. Oke, oke mungkin cukup segini untuk video kali ini. Uh, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jempol ke atas apabila kalian baru tahu ya fakta tentang ruangan tersembunyi ini. Ya sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton.